Rasulullah kan cerita ke manusia itu ra Ini Nggih Rasulullah tri to onawal nggih. Sing umpama wong liwat wis jiji. Mbeke sepatane gempel ruba atamatku intilap. Umpama nglawang-lawang Tapi kuwajib. Nggih Jadi wonten cerita sing kok karep tidak kitab-kitab terdahulu. Nggih terkenal Uat internet Al Quran, jadi satu-satu wali, si Rasulullah ngakoni di uat Al -Qurna. karena Rasulullah menangi, jadi uat Al Quran itu seorang tadi, ya, seorang apa? tadi, tapi Rasulullah ya, bang Rasulullah tuh Rasul, beliau kan tahu apa yang ditulis nih Al Matur, khairul kuru uat Al nanti itu ada periode di mana orang terbaik itu jenenge uat Al Quran. Selesai dinomor tanya, fakai fakih. Syukuroh terjadi di Nak Kepageh Woi, Algon, Terjadi nanti, aku titip salam kago Woi Algoni, Anakku itu ketemu, 100, 200, 00, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, pangeran. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, raih, di, raih <laughs> Kami kepinginnya Umar Umar ya alamatnya Ya, orangnya itu kangenan Terus dia tahu ditanya kerjut, dan faadha Allah, mau diaturkan Kecuali mau takdirkan, nego Jadi yang berada tamu kok rai rai wali eh ya, rajual iwan versi saya si guru versi di sini tengah rayanya pakai mobil versi yang versi endo kan Wali si guru nak so, versi ompek ya si tergasi si komajama salah versi koran buaya hula nyisip pasair Eh sing masuk suatu saat walau aja tu tamu dan bukan lagi deh sing sing terindikasi sing mirip mirip suatu saat ketemu nih kalian cintain uang, nomor nomangis di ujungan, uang saluran itu berbentuk buruk, berbentuk ya Amirul Muminin, kondung berarti tinggal di istana dia berbentuk buruk, ceritanya, akhirnya nggak jurus kamu tadi ujar, singgutus aku itu Rasulullah, ente berkutik dong, singgutus itu, akhirnya dulu ngomong saluran itu, tadinya dulu balik balik ya wani, saya ingin ada waktu ketemu kamu. Kapan terakhir dengan berumat sukalun? Jadi berkalung ini tidak. Ini pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir berjodoh dengan. Kalau aja kembali malik rumah ibu, ya. dari penggabernya wali bermati ibu. Ini bukan takur itu. Wah itu semenjak itu mulai Umar Ali semua sahabat nyari itu tidak pernah ketemu. Terus banyak wali angkatan beliau itu yang kau dua ini kan ngerti ini kusowan jadi gitu. waktu satu kali saja bertemu. Alasan pertemuan antar wali. ya sorry ya, mereka aku akhirnya maes-maes omongan demi gue. Gue maes-maes omongan demi. Akhirnya kayak gak kalah gede. orang-orang wali itu sering seneng deh. Apapun mati apa tetap seneng sering deh. Berkepatuhan, anawati itu arti wadawati dong pak. Lihat nana, sampai nak menjadi wali gampang. Sampai nak tahajud tentu gampang tahajud. Sangat panjang momen sejati. Gue nafas dah kecilmu. Muni tenang, hadirin Allah. Atau lebih luaralatin Gusti Bronwon Sepuluh. Ibu gue kan misalnya libur jualan anak, Lalu wong kah? Artinya perasaanmu murid gue abi awal dok. Karena yang akan berada pada pancaranku kok gue abi awal? Gue abi awal. Kau Gustina. Ini kan bentuknya pulau, dosa pulau, terus pulau, sebut. Sebut. Kan lagi alihkan gue abi awal dok. Moral edarani munas. Munas dan petisian gue abi awal. Nah, itu kamu alih artinya sangat dekat dengan Allah karena saya mau kontra memberi Allah tak bukti najinan buatan nyepuroku lo pulau sepudi najinan buatan ramadhi ku lo pulau sepudi bon umat alih ini kan apa sih yang aku bertemu nggak kalau sing bukti kalau sing seneng wah umat hijab ya kan sebetulnya perasaan kamu taat terhujung terus nonganti diri nonganti kumpul uang betapa kembali paling penting ridani Allah sepurani allah tapi kan ketika kubur loh berseumbar menusani kan kemanusan, kan. Orang tua gue kubur dingin, ngomong kok salah kubur dong kubur dingin. Orang yang semuanya yang si kubur dingin di kubur itu kan harus umat hijab. harusnya enggak begitu. Ketahui tentang keheningan malam di perut hati yang sosial. Gue sini jadi kan ada cari, ateng itu kita ini kalah dengan hukum modern, no, kalau tidak ngamuk. bodohnya orang islam itu mengambil kontrak hukum sosial yang ini di universitas-universitas di fakultas ini fakultas ilmu apa? Iku bodohnya orang islam, misalnya begini kalau kita bersama orang, ya akan dibagi. kalau kita sopan sama orang, akan ditobani islam itu tidak mengajarkan itu, betul dengan ajaran itu Bertobat dengan gacoran itu ngapi ini rombo, kok tangga melek dek, itu kecewa betok kontrak sosial, ikan seimbang, enggak sebar, gak sebar, gak sebar, gak sebar, gak sebar, Setiap sebar, gak sebar, gak Rasulullah, Jangan kenal gak Rasulullah itu sebar, gak sebar, gak sebar, gak sebar, gak sebar, gak Nak gak gak sebar, gak sebar, gak terus yakin, sebar, gak sebar, gak Saya buktikan sebar, gak sebar, nabi Bahkan ya, dalam hukum sosial pun Rasulullah cara membikar mesti di sana Allah. Menyangkut tonggo, maka Nayub bin Firdaus beliau bilasin faliqrim. Karena iman tenan dia Allah, kucing mulia Allah. <kuh> Lumulia Allah tonggo, kaitannya dia Allah. Artinya kontra mulia Allah tonggo, ya karena perintah ya Allah. Orang perang Allah kontra ilmu sosial, mengenai apa itu <kuh> ya b? Menyangkut tonggo itu bener sih, maupun mangka Nayub bin Firdaus beliau Balik krim, krim kontra ibd. Allah, mungkin akan terakhir, ibu, kulit sering kecewa. Cari tamu di bukit, tamu ini sebelah, kelebihnya di Atau tamu di kota-kota 20 dari Kan zaman gue Tapi nak kontra amis Allah. Allah nih, kumutus, pulau Kenmulyan, tamu, Dukon Yati Jenengan, Tungur Harto. Soba pulau mulia. perintah Allah, jadi kontra pulau habis Allah, Bulet nabi, bintang. kan nyaman Yo ya, nyaman pola ana apa. Kaya sakula metu tamu piye wae yo, ya. dia ya, ta wae ana apel. Iku nunjukno beca itu wong abadi. sing dilaba, seseorang sing awu tu raditer. Singga sebab kenditane mesti ning napa. Ya. Apo, iku mangkana ayo niru dinari baljebet akhir bali krim de balu bali krim. kemudian umat Islam ku kalah be kontrak sosial. Yo iku kemudian diitung salah transaksi total. Piye nak molya no, Nak sopan be wong dan ketika meleset, contoh hitungan ini, itu uh, aslinya, kan? <laughs> kan? <laughs> <laughs> <laughs> uh, partai. aku bisa Aku bisa partai. tak buat. Loh, itu pentingnya ngadir aku.